Oke, kita lanjut ke pembahasan tentang live view. Tadi kita sudah bahas sedikit bahwa ada sebuah fitur dari Phoenix yang di publish di tahun 2018 adalah namanya live view. Ini dia bisa mengirimkan HTML, CSS, dan aset-aset lainnya dari server ke klien melalui web socket. Jadi, sebenarnya masih di server, rendernya masih di server, tapi dikirimkan datanya bukan data aset-asetnya melalui WebSocket, gitu. Kalau misalkan apa, nanti ada penjelasannya sedikit. Nah, kita bisa menggunakan ini untuk membuat aplikasi yang real time, single page application, tanpa bersentuhan terlalu banyak dengan JavaScript. Kalau tadi kita buat seperti ini kan, dari get kemudian endpoint, router, controller, view, kemudian dibalikan dalam bentuk HTML, gitu kan. Kemudian kalau kita zoom out sedikit, ya. Kalau kita zoom out, ini adalah bagian Phoenixnya. Si apa namanya? Si usernya hanya enter dan kemudian dia menerima halaman baru. Setiap kali ada request, ya. Kalau kita refresh, misalkan, ctrl R, pos dia akan refresh dan user dapatkan data atau halaman yang sama, tapi dengan data yang berbeda mungkin, atau datanya sama, tapi tetap refresh juga, gitu.